foto di channel thumbnail apa banner di YouTube konten selfie manis cantik satu dua tiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi lor di channel Agus motor Kediri ke mudah-mudahan dulur-dulur semuanya diparingi kesehatan rezeki lancar dimanapun berada amin amin amin ya robbal alamin oke okay, lor saya aku posisi nek gugidule gumut Ya aku kasih reading tipis-tipis lor yang monumen simpang limang gomol Hai ispoknya rencananya aku pengen mlebu terowongan yo melebutnya monumennya pas gue pengen roh nyuruhnya kayak opo sekitar barang ya aku perjalanan terus masuk are anggomo lagi di benderan lah di benderan suasana normal lor agak macet temen-temen lah jalani benderan we tapi pak sementeng lancar lor re-reh Penting pasti, penting posisinya oleh parkiran kiraan di dulur, nah. nah, minggu apa liburan mending yang umal lewat, gratis orang bayar, paling ya parkir tok rongeng aku, ngeluh, ngeluh orang bayar, ngeluh, ngeluh, Baik, keliru jalannya kebablasan dan gulaip parkiran nomornya lagi full kabel loh lagi kendaraan mobil barang ke depan parkir pak kafe oke itu parkiran full sepeda motor ter mobil makanya nah, aku melukubelangi pak parkiran hujan Pulau ya, jadi aku sampai bulak-balik, jalan, karena parkiran orang petok-petok Akhirnya itu aku rencana parkiran gumbal sempaling utara di Weelorn, utara barat berarti ular di Weel, pulau di Weel. Sendok kandungan, sendok kanan, sendok kandungan, Kan agak tembok-tembok singket, singket Aku nanya di daerah nggak tau ini aku Ini gimana ya. mulai rame Melorame Mula enak minggu, karena malam minggu, meski rame Aku sampai kangelan angelan Melepuh Gue parkiran nih Nah, Monumeneka Lawar, jadi aku enggak melakukan, okay. ntar kok tak parkirnya di cek, aku nggak punya monumen ke, ya melakukan, okay. Sabar tak bersih, balik nggak lek, jalan rongko ya Lawar, enggak uang pada, emm, wakai hp, ngerombol hp. ke arah ronanya ronanya ronanya ngeliat jalan pokoknya ngeliat jalan ini rada sepi lho lho yang mana dulu dulu ini pengen yang simpang lima satu malam minggu karo minggu isu supaya enak lor. Nah aku cuman kawanan itu pewanas suasananya. Peman Nah. Ya kita dilengkapi aku oleh parkiran gak lor. Si rencana nggak lor pokoknya Pakai paling lor bela oleh parkiran gitu, entah masukin, entah maksudnya dengan lewat, nanti dengan ini kan aman, atau tapi kan aman terus iup, nanti gitu memang pepo oh, panas, parkirannya, dengan kan aman, teleknya sanding pintu masuk, ui oh, taman gue. parkir sih Alhamdulillah parkiran lor enteng ala e, kunci kondok sih penaman lor di daerah umum nah, di omah nah, jarang tak kunci kontaknya tak jepel. nah ini baru lor mlaku. Perengono mlaku. Nah, guys masuk. Semonumen gumel loh, Lur. Lah kaget kok. lewat tangga. suasana wesane po panas tapi, lor. Panaso tapi kan. Aku bangga berjuang, Lur, Lur. bangga masuk kepanasan bang dah demi dulur dulur capeh ke rela kepanasan itu nih monumen nih sekayang naik lho ini kena di nisor ya terowongan tinggi jalan nyabrang mlebu metui itu posisinya di debar aku lagi malai pintu masuk Kok capek, bodo metuh telur. Kok kita, eh, clear waku. Espenya, es kadung, kebablasin telur. Es kadung, eh, tuh, itu paling sepedaan. Iya, Mega guru-guru, lah, gila loh. Jalan kirinya, loh, clear waku. Nah, gila loh, rendam masuk. di kantor nah. Ya, ini sangat tinggi nyabrak tujuannya tidak nyabrak nyabrak nyabrak nyandur, nyanisar ini nah, tidak Terus. Wis lagi suasana suasanane, Ini Iki kedaan penak iki, sing semayan, sing gumul iki penak, COD nang. Ah, iki monggah Di bengkas ning Lur. daerah monumen kowe. Ora meh ibu-ibu orang emang adu-adu apa ya lor, ini. rombongan wisata kadang keluarga ini ada cilik nah ini baru sekundur enak kalau mau bengi enak adem gak puan koyok jam yang mana nih ki? ya e jam sepuluh kayaknya lah po panas loh. tapi ya na angin nih. masih panasnya enam anginnya bender. panggah. mana lah, Pangga. nggak panas teman, naik kanginan. iskan isis lah. iya, aku kata nanti ya. oleh enggon, oleh enggon sih. tadah sepi nalar. iya jogrok naruh, ini nggak panas namun nah, ini sore pas monumennya kok emang lor, nah, oke, okay. toilet, kamar mandi, jenek lor, terus musolannya juga enak, ini complete nih termong, dia terus dia nala, dia ngoyo. Oke, sama alat wudu enak lah. Kok oh, semting nah, go sabun ngene wis. Sabun atos, ro. Atos ngene, Mas. Enggak enak. Nah, iki aku bali nggon lho, ora nggon. Sore ketemu mangan lho, Lur. Luwe Aku mau sango mbuat mie, Lur. Iku cukup jadi diler-diler KB, ya, pengen ngirit mending gue ke omahnya terus dipangan, di ngomor jadi kan gak gua, mau dalakeh ya. kan bujuku kan ahli masak masak aneh enak ini masak di masa oma, masak mie di dipangan deh, di monumen yang gue ya, aku muter-muter sih. agak main dalaan nah, joko dan. nih, ya. Kita kalah, tinggalek nggonya joko lah, memang. jadi ini sampingnya kue jalan raya nih loh nah, ya loh sampai rasalah jalan ini kan mukbang ya yes, aku ndak sampingnya jalan, -jalan, jalan, jalan. kue ya Tapi, di pinggirannya pinggirannya sekitar monumennya pas mana mana apa itu loh kayak oh, apa ta aku tak lali ya kayak di luar lah monumen luar kan ya naga goronti lali ya lah, li, aku. persis kayak simpang lima gunung ini. Ya. Ya, aku ngopi seller, ya. pendroh, suasana nih, ratah, kendaraan nih, pengunjungnya tuh ya lumayan dah ya sekolah. Ya kendaan. Cewek ayo ayo yu normis manis. Jar ke mana tuh tak? Kenalan kalau <tuk> sekolah. Tapi agak ya, penak aku. Wes bisa saya. Kapan-kapan ae Yang simpang lima mana? kayak anak-anak, ibu-ibu, kicah perusahaan, pintu masuk, simpang lima, ano pro, ano, monumennya tapi kawal ya, kalau sepeda motor, tidak leh di sekitar itu nega kawal ya, kalau petugasnya, aro seneng, kau ngaleh. nggak menjelos ya okay. lo, gue yang keluarga besar, pada selfie, ya lor, lagi nah, petugas ya lor, ini nah, sampean gue sepeda mantan di sekitar ini, Oh, terparah nih, kangen ya loh, sama ini, ngali, jadi petugas ini ngawasi. Nah, nah, sepeda motor parkir di sekitar ya, ya. Jalan raya suasana aman lah. Ya jauh kayak nek Gak mancat ya, jurangnya ya, cuma lancar lah. tinggi oh, bantar-bantar biayaan aman lah. bila situasinya sekitar ya lor aman terkendali, kan pas generasi ya ya minggu-minggu kak minggu, mesti deh kita menyebabkan gaji lor nggak Thumbnail tamnel yes. yes, aku perjalanan kata yang mulai yes, panas ah. panas pindah <tipai tipai> ke tempat sampah hello takhir opo, uh, ya tempat sampah. jadi teler-teler tempat, tempat sampah nih kono ya aku perjalanan mulai lah, nanti medonnya aku medon lewat terowongan mana? nak kena awan apa bengi mana anginnya beri antar lah, ya, aku medon. Ya, ya, coba gak... Apa senengnya Habisnya tak cepot lah. ngerekam buri ya, ndok situasi nemburi. Aku potong-potong ne wae teh, potong-potong sejarah. Gunung Kelot, ditongkasih guys. Aku wis kok pintu masuk loh. pintu masuk terowongan kan. Ya. Cantik-cantikne foto-foto wakai dulu, dokumentasi buku sejarah cuman bieun dipajang di terowongan. dan duler-duler pada roso pas yang tulen yang simpang lima dan monumen terowongan, kan bisa nyong foto-foto wakai. loh warna warna itu apa foto-fotonya? jadi nggak sagus. Munga Angga, mana ya lor? Aku tak pamitan nih ke sewawan ya. Seumpah mau apa jenengnya videoku gak jelas, seumpah sako... ngomong aku gak patah jelas ya. Seperti mana saya ngomong ya, lor? Bahasa aku kan bahasa Jawa, Jawa Jawa Timuran lah, Jawa kota kediri lah. Coba diri kan ini kain Biasanya pokoknya Aku demi dulu dulur Panas-panas Yang simpang limang kumul Yang monumennya dulu dituduhnya dulur-dulur Dan dulur-dulurnya pada Simpang limang kumul Suatananya kayak Lalu Lalu terus monumennya, terus di sore monumen, suasana nih, dulu, -dulu kan, kan, bayar parkir dulu -dulu. Eh, Eh, bahasa aku bahasa Jowo, terus omongannya sih gak mudah dicerna, ya sebenarnya semua kayak soke kan, so bahasa Jowo, jadi ya, muka-muka paham lah, nah gak paham ya, jadi telur videonya doai, ya yes, muka mukamku telur-telur, seneng banget videoku santalah Ya, saya warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Lor.